Ku ingin mengulang di saatku denganmu, dan kau mencabut apa nama setiap bukaku di dalam hatiku. Diriku untuk mencintaimu Dengan segala kekuranganku Namun ku tahu kau bukan milikku Tapi hati ini selalu panggil namamu Nama yang indah, dia cintaku Kisah abadi hanya bersamamu Tapi kau sudah menjadi miliknya Janji setia semua tinggal cerita Tak pernah ku duga dan juga Perusahaan pergi begitu saja tinggalkan Aku harus gimana dengan ini semua ku hanya bisa berdoa semoga kau bahagia yang mungkin itu jalannya yang bisa dilakukan dalam hati ini hanya ada namamu Jesus